halo sahabat semuanya welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini ya yang pastinya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia selota oke okay, balik lagi sama gue tentunya di get of olympus dengan bawa model 97 ribu ya bestie oke okay, kita kocok kocokin dulu aja kita pemanasan pemanasan dulu aja tentunya di pola spin yang pastinya simple dan gacor. Oke, okay, semoga mudah dipahami buat kalian ya para yang lainnya. Oke, okay, tentunya seperti biasa di sini gue bakal ngasih kalian untuk pola slot gacor. Info slot gacor atau bocoran slot gacor hari ini dengan bawa modal ya tentunya receh aja ya di bawah 100.000 yaitu sih masih Rachel ya Oke okay. jadi ya udah langsung aja kita fokus ke game dan ke pola-polanya tapi sebelumnya apa kabar kalian hari ini nih semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar Oke okay, di sini kita nyesel-nyesel santuy ya kan dengan pola santuy mantul anjay dan jauh pas lau sediain kopi dan sebat-sebatnya ya biar lebih nikmat juga lebih uh, enjoy ya kan lebih apalagi nih gak sepanang gitu ya ininya gitu oke okay, pokoknya main gak perlu pake hawa nafsu ya gak usah barbar juga nikmatin aja ya main sesuai dealing gak usah khawatir pokoknya rezeki gak bakalan kemana oke okay? dapat nah, sih buat teman-teman yang lagi nonton video ini teman-teman gue mau ngasih tahu disclaimer nya dulu ya jangan lupa jadikan tonton ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas tapi mungkin bagi kalian yang udah terlanjur main aja kali 100 ya connect dong wow 936.000 sensasional ya Gila gila gila ini mantep banget cuy. Wah. Gila sih itu banget. Wow wow wow, luar biasa keren, gila ya. Pokoknya buat kalian nih yang udah terlanjur pemain ya, ya udah itu bebas aja terserah kalian. Yang pastinya di sini bakal ngasih tahu ya situs yang the best ya tentunya Uh, situs slot mudah jackpot nih, untuk kalian yang pasti aman dan terpercaya ya. Jadi kalian langsung merapat aja. Pokoknya kalian jangan sampai salah pilih situs atau salah pilih tempat bermain. Oke, okay, langsung aja kalau kalian kepengin dapetin kali merah kayak gue di sini ya. Kalian join aja langsung di situs permen 138. Gajah makan permen gagal. Oke okay, ya kali ini gue coba untuk uh, buy terlebih dahulu ya di Rp480.000 ya karena gue tadi udah dapet ucuan ya kan 800 an lumayan banget Jadi ya, ini gue coba untuk buy stream terlebih dahulu ya siapa tahu kan menguntungkan juga ya makanya buat kalian yang udah hadir di sini simak-simak terus videonya jangan disebut skip biar kalian gak ketinggalan info-infonya Oke dikasih mie sejak lumayan ya nice pertama ya kita lanjut lagi gaspol lagi masih ada sebelah sepeting lagi di sini ya bestie Oke okay, hijau ungunya cakep banget kasih petirnya dulu wah mantap gasmat dulu ini ya manis banget nih saya uh, apa ya manisnya aduh sesuai dengan namanya ya permen satu ya yang pasti harus dapetin yang manis-manis ya guys ya aduh ini manis banget emang 786.000 ya, yang saya ngekangen yang dia di bayi tinggal ini auto balik modal cuy gila ini the best banget jadi buruan aja yang mau join langsung subscribe ya langsung join di permen 138 tiga linknya udah ada di pen komentar jadi kalau tinggal klik langsung join sekarang juga ga usah pakai lama ya besi, ya. Lagi dong. Lagi uh, uh. Ayo kasih slot dulu. Hmm, mama meledak uh, uh. Oke, okay. ya lumayan tembus satu juta akhirnya nggak tuh. Wah gila sini parah banget emang ya pokoknya beneran deh ya nggak salah pilih tempat bermain ya pokoknya gue rekomendasiin Permen 138 ini buat kalian Oke pasti jangan lupa juga nih yang baru hadir di channel gue ya dibantu supportnya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyak ya agar semangat juga semakin berkembang Oke mati banget ya di sini gue udah dapetin profitnya dan tembus di angka 1 juta 500 ratusan dengan modal yang gak ada 100 ribu ya dalam waktu termasuknya singkat banget gak ada 10 menit sama sekali ya gue udah langsung dapetin 1 jutaan wah ini sih parah ya memang bener-bener worth it banget ya pokoknya kalian langsung sikat aja ya guys ya oke deh pastinya kalian juga gak usah khawatir karena setiap harinya gue juga bakalan sharing tentang info pola gacor olidus hari ini atau slot gacor hari ini nih ya untuk kalian di sini ya khususnya buat yang suka main modal receh ya makanya jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya agar kalian dapetin notif dari gue setiap hari aduh kita gercep gercep dulu aja sat sat sat dulu nih ya, bestie oke okay. lagi aduh hajar lagi dong uus <guluh> pokoknya semoga pola-pola yang gue bagikan di disini bisa membawa hoki bisa membawa rezeki bisa membawa cuan ya buat para slotter mania dan para mamen mamen gue nih oke okay? karena memang ya di sini gue hanya sharing ya pokoknya info-info tentang slot gasok buat kalian Ya bisa lah kalian langsung merapat aja, oke? Okay. Wow, mau dapetin trisinya lagi tuh, 3.478 ratus ya keren banget. Mudah-mudahan semakin profit ya kan? Kita lihat nanti aja, oke? Okay. Yo bisa yuk tembus dua juta yuk <gir> ayo uus <gir> oke okay, dan yang pastinya sambil kita menunggu hasilnya, gua mau ngasih yang manis-manis juga nih buat para subscriber ya karena udah support channel gue. Oke okay, berenang sambil makan permen. Beneran lebih cuan di sini tentunya di permen 138 gajah makan permen gacor, aduh ya sesuai dengan namanya nih ya manis-manis ya tuh permen 138 Oke kita tunggu aja nih Apakah dapetin profit tambahan Oke, okay, lumayan banget ya. Jadi, ya, mungkin tidak lama lagi gue mau langsung sikat aja, mau langsung cabut. Tentunya, makasih banyak buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Semoga info-info yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat. Oke. Okay? Semoga kalian enjoy, kalian menikmati dan semoga terhibur juga dengan video gue di sini. Semoga pola-pola yang gue bagikan juga bisa membawakan hasil. Oke. Okay? Karena memang di sini gue udah dapetin profitnya dari si ya, dari modal receh aja. Jadi mungkin gue sekian videonya. Izin dulu pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga salam sensasional dan semangat terus buat para pejuang racing ya besi ya oke okay, sampai ketemu lagi ya di video gue selanjutnya bye